Hai semuanya sebelum nonton video ini diharapkan untuk mengklik tombol like dan subscribe Oke terima kasih selamat menyaksikan Oke semuanya kali ini saya akan bagikan video tentang mendapat virtual account untuk memperpanjang Mira Oke untuk mempersingkat waktu kita mulai kita klik link sebagai berikut www.ppni rip ina o ina.org akan muncul seperti ini. Dan ini yang harus kita klik. Oke, okay, kita klik Muncul seperti ini, kita ketik "batal". Iya, dan dia akan muncul seperti ini karena kita di sini membahasnya tentang memperpanjang Mira. Jadi, kita klik di membership. Oke, kita klik membership, akan muncul seperti ini: "login box" di. Kolom user nih, kita ketik nomor nira kita. Di kolom password, kita ketik user demo. Terus klik login. Uh, untuk tidak memperpanjang pembahasan ini Kita langsung saja Untuk mendapatkan virtual account kita ketik di Data virtual account okay. Kita klik data virtual account Akan muncul seperti ini Kita klik create virtual account Atau create V -A kita klik di situ. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada tanggal pengajuan, itu tanggal 3 Februari 2018 jam 8.55.25 25 detik. Nah, itu tanggal hari ini yang saya daftarkan Terus tanggal jatuh temponya 10 Februari 2018 jam 13.55 siang. Uh jadi jangka waktunya satu minggu nomor virtual account nya adalah ini yang harus kita bayar, tunjukkan ke bank oke okay. jumlah pembayaran adalah ini untuk membayar tahun 2018 oke okay. okay, sekian saja tutorial video ini selamat melakukan perpanjangan mira